Assalamualaikum Salam Rahayu Rahayu Rahayu e, Dari saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat Nuswantoro Nuswantoro Atau Nusantara Yang artinya adalah Kepulau-pulauan Pulau dan pulau Namun Setelah runtuhnya Majapahit kata nuswantara atau nusantara ini sudah mulai terlupakan atau sudah mulai terkikis dari masyarakat kita ke pulau-pulauan di mana nuswantara nusantara atau Indonesia atau republik bangsa Indonesia ini banyaknya Kepulauan Atau yang disebut dengan negara maritim Banyaknya suku Mulai dari suku Jawa Suku Madura Suku Bugis Suku Dayak Dari Papua Sumatera Dan banyak lagi Ratusan Suku yang berada di Nusantara atau di Indonesia ini, begitupun dengan agama, agama yang ada di Nusantara atau Indonesia juga beragam. Misal Hindu, Buddha, Islam, Konghucu. Kristen, Katolik, dan banyak lagi Bahkan yang tidak beragama pun juga ada di sini Berbagai suku, ras, agama, dan segala kebudayaan Ada di Nusantara atau Indonesia Inilah kebesaran atau keunikan Nusantara Yang menarik lagi dalam video tersebut Dalam video Ratu Bidadari Yang direkam langsung oleh Ratu Bidadari Dan Ratu Bidadari Juga ikut hadir Dalam Acara uh, Doa Lintas Agama di mana Bertempat di Kota Batu Di Kelurahan Ngaglik Kota Batu Jawa Timur, Indonesia atau Nusantara, di situ terlihat berbagai ras, berbagai suku, berbagai agama. Ada terlihat ada seorang Muslim, Katolik, Hindu, Konghucu, Nasrani, Buddha, dan bahkan yang tidak beragama pun ikut serta, ikut hadir. Sangat luar biasa sekali Berdoa bersama-sama Memuja bersama-sama Nyawiji bersama-sama Tujuannya hanyalah satu Tuhan Yang Maha Esa Sang Yang Tunggal Sang Yang Wenang Sang Yang Widi Sang Yang Toyo jadi, orang Jawa merangkul semuanya itu, dan kejauhan itu sendiri bukan agama. Kejauhan adalah tatanan, adalah pakem warisan dari leluhur kita, Nuswantara. Di mana pakem-pakem Jawa itu adalah bentuk dari tata krama atau batasan-batasan. Dari leluhur yang adiluhung, sangat luar biasa sekali para leluhur-leluhur kita. Leluhur tanah Jawa bisa melangkur, merangkul berbagai keyakinan, berbagai agama, berbagai suku, dan ras. Maka dari situ, kita sebagai anak cucu atau generasi penerus kita harus melestarikan kita harus menjaga warisan leluhur kita yang adiluhung luhung ini kita tidak boleh malu karena budaya kita lebih baik dari budaya, budaya lainnya Di mana di Jawa sini sangat memegang penuh tata kerama dan sopan santun. Saya akhiri Assalamualaikum salam dari saya Ratu Bidadari. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV, like, comment, and share Ratu Bidadari TV di YouTube. Terima kasih. rayu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam, salam.